Anak pertama tuh biasa dikerasin, anak terakhir dimanja, anak kedua ya gitu, nurut sama kakaknya, ngalah sama adiknya, kadang di keluarga enggak dianggap ada.